Akankah USD/CAD akan bergerak bearish? Secara umum, bias harian pergerakan USD/CAD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.27357 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.26363. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silahkan hubungi 081.